You. Hey. Hey. Duh. aku bisa Buat kalian yang ingin terus mendukung aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar aku semangat terus untuk berkarya ya. Thank you.